Apa peranggulan jari ini? Ya, setengah napol siapa? <laughs> <laughs> <nampo. Yeah>, so <laughs> berat. <laughs> <laughs> apa cepat banget ya saya kan maju Bu maju oh tante maju, Ayo, maju. E. Ya, nah sama aja dengan apa pak gendengan ngalami lele jaman riyen nggih mate populer napa buatan populer populer nggih nggih nek populer yes. yes. <laughs> terus sakniki Pak nah, terus ini, ya, ya, Deni, kalian mas <musik> Saling berobat kepadamu Alhamdulillah terakhir kapan? kan kan Demen pun tahu Legan Ini bulan iya kan Pak oh inggil kan Pak bulan Tiga setengah sekolah, kamu Kita tenaga lancar kabeh. Dan itu membalik ke benernya siapa? Terus kemarin kan beberapa petani ini kan yang pengen sepakat pak. Kalau di Telanggus ini dengan kualitas berdaya air premium, terus eh, dan nama Telanggus itu sejak dulu terkenal dengan berasnya. Kenapa oh, iya, iya. kita jual berasnya varietas yang pakar umumnya kita harus jual beras yang varietas premium juga harapannya ketika tanam beres premi mercolile ini lagi, narken, catatan petani juga akan meningkat. tentu dengan e, pasar yang kita tuju pasar pasar premium. iya, apa yang itu. Di, di, Atau ditambah lagi sebenarnya okay. nakes rociolele organik. Okay. uji cobanya sampai ke organik. kalau sudah rociolele organik, organik itu buat bimbing. Okay. itu pasti luar biasa. dan sekarang kan Orang cari apa ya makanan yang berkualitas ya. Kita mau jual premiumnya lah. Uh, ini Pak Di roco lele Pak hasil uh, riset Batan bekerja sama dengan dinas pertanian Kabupaten Klaten dan beberapa petani dari Telanggu sejak 2013 yang Dahulunya itu usia tanam hingga panen itu enam bulan, sekarang 105 hari sudah panen. Tinggi padi pun nggak terlalu tinggi. Jadi untuk hasil itu e, wangi tetap, bulan tetap, terus ketika ditanam itu berat dengan sistem tanam lebawa seperti ini e, hasilnya bulirnya lebih banyak. Jadi dulu kalau Delanggu itu terkenal kan beras rojo lele, beras wangi, enak, tor larang. Ya, nah. kalau orang Jawa dulu ngelihat beras, beras rojo lele, wow, itu juragan, juragan ini mesti gitu. Nah, lama-lama, apa namanya, bergeser karena mereka ada yang ingin varitasnya dipanen usianya lebih pendek, lebih cepat, dan kemudian sangat jarang orang yang nanam rojo -liling. Nah, hari ini ada teknologi baru gitu ya Pak kira-kira. Ya? Yeah, yeah. Terus kemudian, Usianya rojolele dulu sampai 6 bulan, sekarang bisa tiga bulan berapa? Tiga setengah bulan kurang lebih. Jadi lebih pendek. Itu setelah kerjasama dengan mana? Batan, Batan ya, dengan Batan. Jadi oh, iya. ini ada varietas dari hasil coba yang sekarang ditanam di sini, yang mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik. Nah, kita tinggal coba. Ya mudah-mudahan tiga setengah bulan ke depan kita akan bisa melihat panennya. Kalau itu bisa dilakukan, maka roco lili nya akan kembali. <laughs> jadi judulnya jadi... Iya, jadi judulnya mulai menehi ya Teko Meneh Teko Meneh <tekomene> dan kita tadi sampaikan kepada kawan-kawan dari petani Coba sambil terus di, di apa namanya dikelola dengan baik Syukur-syukur kimia, pupuk kimia, terus pestisidanya yang kimia dikurangi Kalau itu bisa digantikan yang organik Wah, wow. jos nah, Tinggal butuh uji coba dari kawan-kawan yang ada di lapangan Ya sekaligus sekolah lapang lah Oh ya bang mau oh, mantor uh, November tahun lalu Laporan saya via Twitter ke Pak Gub, di Pak Gub, diturunkan ke Bus Dantaru Akhirnya bendungan yang belasan tahun itu ambrol diperbaiki Bus Dantaru Sudah sekarang? Iya, matut pun. Sekarang petaninan desa irigasinya Lancar. Iya, iya, oh, oh, ya. iya. Bisa jalan lagi, ada dokelan yang buat gawi, ya gapak Iya, iya, oh, iya, iya, Ia. Ia